Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dan Belovers dimanapun Anda berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kecioran Namun sebelumnya para sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Menemani santai malam minggu kalian saat ini tentunya persahabat ya akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dan vitamin terbaru yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Pasti kalian persahabat yang menunggu penampilan Lesti kejora akhirnya muncul juga persahabat ya Masya Allah Bunda Lesti sangat cantik duet bareng Onyo, Betran Beto Masya Allah Baru dikasih hemnya doang aja sudah dibikin merinding persahabat ya Lesi Kejora bangkit Kita yakin bahwa Sang Kejora akan selalu bersinar tuh. Masya Allah keren banget Persahabat penampilan Bunda l Malam hari ini Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga Postingan ini pun diunggah kembali Oleh akun Lesi dan Official Kalimat caption pun dituliskan Akhirnya Cidukan muncul juga Masya Allah gelis pisan dedek Luar biasa, masya Allah banget ya, Bunda Leslie emang terasa sangat cantik dan tentunya komentar pun diberikan oleh para sahabat Leiflang. Di antaranya dari akun Almaidah Bunda Afifah mengatakan, Alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga. Ada juga tanggapan lain dari akun Jayaneput23 mengatakan, mental Dedek luar biasa. Ini keren banget tersahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahan Lesti Kejora selalu sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita masih menunggu cidukan terbaru berikutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin Rizky Bilar pun menemani Lesti Kejora malam hari ini Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.